Gimana sih, pelajarin dong. Halo guys, assalamualaikum semuanya. Di video kali ini seperti biasa di sini saya akan membagikan preset preset yang terbaru lagi ya. Jadi di sini itu spesial tahun baru guys ya. Oke guys, kita langsung aja masuk ke video preset yang pertama ya. Oke, okay, lanjut ke versi yang kedua, guys. Minimal tahun baru kita healing, ya bro. Ya, uhuy, anjay! Oke, okay, lanjut ke versi yang ketiga. Lebih baik suka makan kepiting daripada suka sama kamu, ngerti, ghosting. Aduh, kacau, meledak! Oke lanjut ke persidangan ketiga. Tidak kepala pusat nggak papa nggak punya pacar yang penting tahun baruan bisa bareng teman bro bareng teman boleh ga? Oke lanjut ke persidangan kelima ya. Oke okay, lanjut ke peserta yang keenam 6 Oke lanjut ke persediaan yang ke tujuh ya. Oke lanjut ke persediaan yang ke delapan. Oke lanjut ke persediaan yang ke sembilan ya. Halo guys. ML Tok Free, PUBG FF sama. Bang. Oke, lanjut ke peserta yang ke-10. oke lanjut ke presiden yang ke-11 <SILENCIO> oke lanjut ke presiden yang ke-12 oke lanjut ke versi ke 13 ya <SILENGALAN> oke lanjut ke versi yang ke 14 <SILENGALAN> oke lanjut ke persediaan yang ke-15. <SILENCIO> <SILENCIO> <SILENCIO> oke, lanjut ke persediaan yang ke-16 ya.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 Oke okay, lanjut ke persetera yang ke-19. Pusat mengabarkan tahun baru sendiri lagi, Bro. Hari ini acau bagaimana ini Anora? Oke lanjut ke persetera terakhir ke-20.